kamu sini keluar ya ini satu perempuan guys mas bersama tim pemburu alam goib dan kita ditemani spiritual kita Gus Sandi dan ini juga host kita host yang paling cantik dari artisnya Medan teman-teman siapa namanya Kalau saya bukan, gitu. dari Slovenia dan saya juga ditemani dengan artisnya Kota Malang temen teman siapa siapa kalau bukan Mbak Ayu? Halo. Perkenalkan dirinya camilan Mbak Ayu. Ya, Baru di sini ya. Ini juga kita ada rekan. Ini ya, Mbak Tia semua satu. Dari mana? Bisa diperkenalkan Tidak, dari mana? Saya asli kalau saya asli Arema asli. Wow, arema Arema mana? Arema Blending. <laughs> oh, arema Cakam Blending teman-teman. Uh, sebelum kita ngeksplor, sebelum kita mengumpat misteri, misteri dan mitos, kita jadikan fakta. Eh, oh, tadi ada Umur. masukan, kita eksplor ini gimana nanti? Jadi memang kita mendapatkan informasi di lorong ini, dan di sini tuh suko. Hmm, kayak kocok iya. terus, orang cucuk macam-macam. Okay. nah ini aku tadi sempat uh, masuk ke dalam sendiri. E, ternyata ya memang ada nanti sesuatu yang memang bisa ada ter, oh, nah, nanti kita bikin penasaran kalian semua ya. terus. Ya, ya. Nah, kita. kita. Kan, teman-teman penasaran. Ah, mitosnya untuk warga setempat khususnya di Malang Raya ini. Cuma kita <tuk> Oh, Biasanya kan, kalau mikro nih, kita ada penarikan-penarikan atau apa aja, ya. Hari ini malam ini kita ada oh, penarikan oh, pusaka atau musikika, loh. Tadi kan sudah uh, apa ya? I tanya -tanya, main, main, kecil ya? Mungkin ya. Enggak tahu, tapi insya Allah saya dikasih apa. kita lah, ya, tahu wajibnya apa. Pokoknya tiba-tiba, kita -tiba, tiba -tiba, tiba -tiba kita ada sesuai untuk penarikan. Oke, okay, dari pusaki mungkin sudah cukup. Ini untuk artis kita yang dari Medan yang jauh-jauh ke Malang menemani pemburu alam gaib di mana pendapatnya sana untuk abc kita mau explore. Oh iya buat teman-teman semua yang ada di sini uh, tetap pantau kita juga, tetap juga untuk doain kita yang terbaik di sini. Kita akan melakukan hal yang terbaik apapun yang terjadi di sini adalah real ya guys ya. Jadi kita nggak ada settingan di sini dan saya pribadi ini bukan dari Kota Malang saya diundang dan ikut untuk, untuk direkrut di sini di tim pemburu alam goib jangan lupa stay terus jangan kemana-mana kita real, tidak ada settingan guys ya terima kasih sebelumnya salam kenal dari saya iya ya. oke okay. sekarang Mbak Ayu sebagai tuan rumahnya teman-teman tuan rumahnya Mbak Ayu artis dari Kota Malang Mbak Ayu kalau, kalau aku uh, gak perlu kita pendulung ini umat ini buka pintu portal gaib yang ya Oke, kita langsung cek keju, belakang aja Oke, oke, okay. gas, gas, gas, gas, gas, gas, gas, gas, gas, oh, Langsung gas, <coughs> uh, Ini Eh, teman-teman rame-rame jangan lupa tep-tep kan ya tep-tep ya jangan lupa tep-tep ya jangan lupa tep-tep tak gani demi ini demi tak jauh ini togel ini terus guys jangan lupa tep-tep guys. lokasi Nang Suko Semerpucung komplek ini dua host dan tujuan rumah dan tamu ini kameramen host dari ayu, Malang host dari Medan dari Medan host dari Malang Mbak Ayu Kurnia Sari Mbak Ayu Hai <laughs> Mbak Gia ya Kakak maju-kakak maju-maju maju maju maju maju maju maju maju maju maju maju maju ya, Malang, Malang, Oke teman-teman, saya akan membuka gerbang pintu ya teman-teman ya. ini yang dimaksud selaras aja. sebelum kita explore kita izin nyanyian dulu ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar Allahumma's sholiala sakinah Muhammad walaik Savdala Muhammad Wadini araba juni wong Sirullah dijatullah sifatullah wujudullah Sirullah dijatullah sifatullah wujudullah Sirullah dijatullah sifatullah wujudullah Kunfaya kunlah haula wala kuatah Sabdo Maddorani, Sabdo Maddorani, Sabdo Maddorani Assalamualaikum Salam Aku Ratu Gijadah Ustunembak Kiai Ibrahim Atmoji Joyorot Wijoyo Joyokusumo. Assalamualaikum salam ya porot danyang danyang kaki danyang nyai danyang. Salamualaikum salam. Porong bau rekso pecak rawang singjogo kota Malang memiliki arum hang Hangjumawi jenengan keluar nuritinda datang beri emperan prajit. Niat engso. Kucing sit. Kucing sit. Penatas penatas Hangsetja. Setja ti setja ti neng rosso rosso Hangseti. Keti. Sit. Ya sit. Bu anang ini kunci unjal nang ono unjal suket iku unjal ya Oke, kita mulai kita esmu. Udah sesuatu enggak? Udah banget. Di banget ya, Banyak, Banyak banget ya ini tadi tadi sangat kuat. Di belakang, ya. belakang ya. Energi ya. Kali sini, ini dari tadi udah ini udah, udah di situ guys. Ini ada diversan nang di sini satu. Uh, udah kelihatan sosoknya gimana nih, ya? Ini saya benturan energi. Sudah <susuk> pertama kali. Saya mau kemasukannya. Iya. Selamat <sukain> <Yeah. sukain> di colok masuk loh. <boy. coughs> Mediator, masikan mediator. mediator, mediator. Ya. Ini belum apa-apa. Ini saya, aja, guys. Ya, sekarang ini, ya, ini, ya, mediatornya siapa? Ini, nah, ini. Mediator. Ini, eh, mediator. ini, mediatornya siap. Ini, ini, kemasukan ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, saya. Saya, saya. saya, guys. saya. saya ini, ini, udah, udah tadi udah udah kena serang ya guys ya ini nggak settingan guys mediator mediator mediator Medi. Medi. iki ya. tempat yang aman ini iya iya ya, ya, di gimana tiga di eh teman-teman. Eh teman-teman sini sama teman-teman. Lightingnya uh, lighting. Mediator itu di sini Oh enak gini. eh mediator gini. di sini aja. Eh soprey ya, aku nggak kamera eh. ya. Sidiasid. Aku nggak kamera luru. Bantuin satu dong. Ojo oh, mediatro. Kamu artisi lah kok artisil <tuh> kok. <tuh> <tuh> <tuh> ini satu nih. habis ini orang ngecakai. eh, eh Jadi ini ya, ini ya guys. Eh, ini aja. Banyak. Jadi kita si ya. nah, ini Ini. ini mediatornya. Mediator. apa gimana? <klihatan <klihatan <klihatan duh. Duh. Dut. aja. Gak apa wis koter yuk kita. Duduk. aja. aja. Ayo, kita tarik terus. Malaku, ya. Ya, ini saya juga mau kemasukan ini gaya -gaya. tadi saya melayang, ini aja pusing banget ini. Cik, ya aku di benturan aku malah kentrok, aduh. aduh aduh banyak banget memang gitu. aduh. Aduh. Terputar. <tipuluh> <erputi. tipuluh> oh, ini ini saya <tipuluh> Lah ini kibadah, kalau jadi Ini benar-benar auranya kita nggak oh, ya, ya. ya. Saya sendiri aja udah nih. ini Ayo cepu. ditekani tamu tengok Medan pucepu. Cocok, cocok guyon, Chani explore dengan sepatu. orang orang live. Iku enak, ingin angin mas Tepak ini. sip tepat. Iki yuk, mediator, mediator. Ya, Turun mundur dikit. mundur, Turun. nah wis sip oke okay. assalamualaikum tegalan burio maaf ya iyo burine komplek bu. si ya ganteng Bismillahirrahmanirrahim. Ada apa kalian di sini semuanya? saya yang di sini bosnya. sama-sama Kita udah izin ini. kurang ada semuanya semua apa? Huh? Ini dengan siapa ini? Kita ah. Pak, Yu, mungkin ah. sesama cewek bisa. diinterogasi. siapa? Oh, kita izin di sini. Izin saja. Ya, kita ada izin sini. Kalian sudah mengganggu daerah ini. Rangin. Kita tadi C. kan saya sudah izin. Iya, tadi kita sama Gusadi juga kita, sudah izin, oh. sudah izin, jangan. Kau oh, bisa gak izin gimana? Kalian jangan pernah pernah kering sini Waduh, kalian sebab sini Banyak orang mati di sini sih, Bu. Buah Ngeri Kamu berani adu kesaktian sama saya? ayo wah Ayu. Kalau kamu kalah, kamu mau ngasih apa? Saya banyak pusaka di sini Kamu mau apa? Gini, kalau kamu kalah, kamu jadi jongok saya gimana? Baik hmm? Kalau tidak, kamu mau apa? Hah? siapa di sini salah satunya mau jadi tombal siapa sekarang Sampai saya ya. tombal lo saya ini dukun kondang idola oh, sejuta Iblis oh. itu lah sedetakau eh blus setan itu tahu sama saya oh. kamu bisa gitu hmm? saya tidak takut apa jalan dupol kamu mangan dupol ayo mau taruh, taruh kita udah ini ya udah enak udah lo <laughs> mau taruh di mana lu ini kamu tanggung saya <coughs> kalian kalau saya sampai jatuh saya akan jadi jongos kamu nggak apa, apa akan jadi prajurit kita sudah izin di sini wes wes wes weslah kok saya malah goyang pargo ini gimana ini jangan Jangan aku. Chat, Bang. ya. Ayo. Ayo Ayo Cepu mediator. Ayo, mediator. Wui, mediator. Ayo. 500. Ayo. Ayo kita eh kita memasukkan gaib ya, teman Ayo satu dua ini assalamualaikum, assalamualaikum. Iya, Allah nih, sendiri nih? Ya, ya, di sini, ini kena, Sopo Sopo sama ya? apa sing Oh, yang jaga di sini. Assalamualaikum, assalamualaikum. Assalamualaikum, Assalamualaikum Yaaaaaaah Yaaaaaaah bacakan ya Eh, tak bacakan ya bacakan ya ini bacakan ya Assalamualaikum, assalamualaikum, Mbak Mas Moro, Mbak Asmoro, Assmooro, Assmooro. Salamualaikum, ini sih, ini apa ya, Mbak? Di sini, guys, jenengan tepang kulo, oke, tepang kulo, siten kulo, kelas intan, jenengan pun ngetes sama, oke, ngetes sama, ngomong-ngomong, Kak, Pakas, Mbak Asmooro, oke, Mbak Asmooro sakit ngetes kulo, oke. G, kulo putus nih. G, naikin mas. Ini penunggu sini ya Kia. Ah, baik. Ting jagain meriting G. G, free pun bah. Sair. Kulo kalian jalur kulo nih Kia jantek deh. Sair G. Nami ini pun bah sinton, bah sinton nami ini. Bah asmo. Untang u tuh meriki. Pulau pripun Mbah, kali Rancang-Rancang, Niki, menurut baik itu turun Niki, pulau diduduhin situin Niki ya, jadi diparingi petunjuk nopo motor Oppo. Mbah, Oppo Mustika, sing di penjat. Sing kita? Oh, untuk ada, untuk, untuk, kecelakaan Kapan itu, Mbak? Itu biasanya sing, sing jahil, sing pun tiba. Oh, loh, ini gue. Oh, keleres, gue, gue, baros, bro. Iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya. Oh, lewat ini, gue. nate, ini saya, gue, sing lewat, lewat ini, gue. Oh, ganti, ganti, ganti. Berarti kita, kalau lewat sini, harus, harus permisi, permisi, ya. ya. harus ngebel, lah. Harus ngebel, harus ngebel, nah. Oke teman-teman <tuh>. uh, Jadi Mbak Asmoro ini memberikan satu petunjuk kalau lewat sini sekitar jalan sini lorong jembatan sini tol atasnya tol itu juga apa uh, harus permisi ya harus permisi. Dia besar banget ya Ke. Besar ini banget. Oke di sini uh, aku lihat ada mustika mustika ya, sama bisa tunjukkan nggak uh -huh. tempatnya? kita bantu nggak ya. ngambil Bisa dijaga nanti Ayo. Eh. ayo. ayo. Dibantu Ayo, ayo, ayo. guys. Ayo, Saya aku kemana? ini belum nang nang oh <humurbzupe> Makan nih? Tua, Mbak. nih? nih? nih? nih? Mbak. Mbak. Mbak niki kok. Dino narik barang tenan. Pendataken, Bang, ba, nggih. Ayo yang mlebu. Hmm. Oh, niki Mbah. apa Mbah? Hey, Mbah. Oh, baik. Oh, Oke Oh, Mbah? Oh, aku. Mas Andi. Oh, ya oh, e. Ini kita ada penarikan barang ya, guys, ya. Jadi saksikan sama-sama ini real. Ini real, ini kita mau ada penarikan oh, barang guys. Terus mau apa lagi? Ini Pak Kesak, di nang Kesak misal. Cukup nunggu di mana hilang. Masih pohon. Masih Mas Moro. <tuk> ya, mau tentu mutkulah, ngancar niku loh. <tuk> Ngapain? Cara-cara. Ya, Jangan burun ngancar niku loh, <tuk> Mbak. Ya, Betul nih. Jadi Mbak, coba mau tentu pun gih seblabu di salam. jin, ruh, jasad, ya ya malaikat. Ya Rizal gaib. Sirullah, dijatullah, sifatullah, wujudullah. Sirullah, dijatullah, sifatullah, wujudullah. Sirullah, sifatullah, Bandung bah, Tenter, tenter. Dibantu, <kuh> tenter. mati. sifatullah, wujudullah. salam ya hodam, ya jin, ya ruh, ya damul jazad, ya damul kwaib, ya damul malaikat, ya rizal ba. Wujud. Ini, Ba. Hai matuh manung bagi Hai Hai Hai Hai Hai Bismillahirrohmanirrohim Bismillahirrohmanirrohim Bismillahirrohmanirrohim Bismillahirrohmanirrohim Mbah pendek baksa men tarik kali energi ni zaman kali kesaktian ni zaman bah Semen wujud akan Lu bantu bang G Eh raso rum Gus dipantu Gus ke teman-teman, mediatornya ini sebelum masuk ke dalam beliau ini sudah merasakan banyak yang masuk ke mediator tersebut. monggo mbak mbak dibantu mbak dibantu bundi, ditarik mawon ditarik ini orang boten pulau sempurnakan pulau mem dibujutakan kan dikembalikan mali Yang jadi dipendet ini rencang-rencang dan Enggak dipendemale. Iya. kita, pemerintah kita pemerintah tidak mengambil. Masih ya. pun lurus ini pi, Mbah. Pun. Pun bantu, Mbah, masih ada mustika aja, masih ada kecelakaan kok. banyak hmm. kecelakaan kok. Sian kono ta, Mbah. Ayo samen tarik kali energi ini sama ya, ten alam nyoto. Halo, Munjorai mari kita tak tariknya di Munjorai, Awas mundur ya. menjauh Mundur iki dibagi dibagi iki air aku air aku wanita mana enggak enggak enggak enggak enggak angkat ya jadi ya guys ini ini tuh nggak ada yang settingan guys ini semuanya real jadi eh, kita sudah kedatangan beberapa makhluk yang ada di sini guys makhluk yang makhluk yang ada penghuni di sini dan saya pribadi juga Oh, uh, banyak banget kan, emangnya ya. Jadi kita itu banyak kita banyak terjadi interaksi-interaksi yang lumayan lumayan oh, banyak itu kali. Ya, <tip> ribuan banget ya. Jadi, jadi di sini pilih, tuh bukan satu dua, pilih. jadi makhluk-makhluk uh. gaib yang yang mau kerasuki kita, merasukin kita. Iya, <tip> <tip> <tip> <tip> <tip> mungkin bisa diinterogasi. Masya tadi yang dirasakan seperti apa? Ya berat kali. Sampai keluar air mata lo, Guys anaknya besar. Uh, besar ya, yeah. Jadi tadi kira-kira waktu pas di ituin Bapak gimana perasaannya? Iya. Yeah. Agak pusing ada mobil dari awal di sini udah pusing. Udah, udah, ya. kemah, ya. tampuan, tampuan, udah. tahan. Oh iya. Tiba-tiba uh, tiba langsung untuk sosoknya seperti apa yang merasuki Eh uh, ya, sini. jadi di sini tadi barusan itu yang saya pribadi ya yang saya lihat Sosok yang masukin ya. bapak ini itu, uh, beliau itu termasuk orang yang dituakan di sini sebenarnya. Penjaga, ya? Penja bah, bukan penjaga sih sebenarnya, jadi kayak yang dituakan. Uh. Beliau itu berwujud seperti siluman, hmm. ya. Nah. Jadi di sini banyak banget siluman, jadi kayak siluman ular, khususnya. Jadi apa menjelma? Menjelma? Menjelma, ha, gitu menjelma menjadi sosok-sosok seseorang hmm. juga yang... Oh, Ba yang selalu mencari korban di sini jadi korban di sini yang sering celaka ini dia ah. ini tadi ini tadi yang yang yang menyebabkan dan saya sendiri tadi <laughs> kormasukan ya guys ya karena saya memang nggak tahan di sini ya, itu banyak, banyak banget. banget serangan ini saya dia tadi juga udah nanganan -nangan guys interaksinya itu lumayan eh uh, lumayan sekali yang kita rasakan dan uh, banyak di sini korban-korban yang jatuh itu karena uh, Eh, Ada siluman yang memang dia selalu memakan korban di sini, guys. Jadi, ini tumbal, ya. Jadi, kayak dia selalu minta tumbal kemana-mana, ya, guys. Ya, jadi, ini semua bukan settingan. Ini kebetulan kita tadi Mereka. mau narik barang, tapi kebetulan. Karena energinya ini selalu bentrokan dan kami di sini tim semua yang ada beberapa yang mempunyai kita ilmu spiritual juga terbatas dan kita selalu diserang, termasuk juga ratu bidadari juga udah udah bolak balik diserang ya guys. Jadi saya pribadi juga udah bolak balik diserang. ini saya nahan ini guys gitu. Ya terus kita cari sekarang tempat-tempat dimana mereka selalu mengganggu guys. Dia ya, kita ya, sekarang ya. kemana mana ya, nih? Bapaknya Bapak sudah bisa jalan, Pak. Udah Bapaknya, Pak ya. Heeh. Dia terus kita ke mana ya, ini, kita penarikan. Oh, penarikan. Penarikan ya, guys ya. Oh, kita masih di sini, guys, masih masih masih ada barang yang akan gitu ditarik nih, guys. Gitu Kamu ngambilnya ke mana, guys? Belum, kan, sudah mundur-mundur. Mundur, mundur. Mundur, mundur, mundur. mundur-mundur? Dari sini yang mampir, Nanti boleh dekat satu kasih kode aku takut loh balik sini rokok, ya Iya, rokok, iya Tidak, Yo, team, somehow, kita ini buat teman-teman jangan lupa di tap-tapnya dikasih gift ya oke lupa dikasih jangan lupa dikasih gift-nya <suh> teman-teman cahaya cahaya cahaya cahaya terima kasih Kang gondrong terima kasih, kita sedang melakukan penarikan cahaya cahaya dari Anda. tadi ngikutin terus Terima kasih Sultan Kang gondrong Sultan Kang gondrong terima kasih ini ada yang muta-muta ini siapa ini muta-muta ini bagi Mbak Mbak kan ya Cepul sih, so. Oh bukan Mbak ya ini. diutahkan aja mbak diutahkan aja nggak apa-apa buat para sultan silakan Mereka kalau mau ngegift ini, saya nih. Oh, <tuk> ya, kita kekurangan lighting loh ini teman-teman. <laughs> Oh, dibantu tap-tapnya ya teman-teman ya dibantu tap-tapnya bantu giftnya juga nggak apa-apa kok kita lagi ritual habis ini penarikan pusaka teman-teman Ya, tetap sekencur di sini. Kita masih ritual sakral. pas fokus ya, udah aja di ini. di sini ya. Nah hmm, itu jadi, iya, di sini iya. dibuat makhluk ya, guys? Ya, bukan cuma satu, dua, tiga. kita di sini yang ini 2. lumayan. Lumayan 2. habis di sini di sini jadi rumus buat dia. Iya, <laughs> Tolong ikut, tolong ikut. Ya. Oke. Nah, Daun, daun, daun palas ya? Itu enggak, enggak, enggak. Ini, ini ini ya guys, ini ya guys, guys. Ini mustikanya sudah dapat guys. Ini mustikanya guys ya. Ini real guys, gede banget. ya Jadi auranya besar banget ini ya guys, saya ngerasakannya aja, udah udah luar biasa ini guys. Ini auranya gede banget guys. Masya Allah Ini real ya guys ya Hasil tarikannya ya guys Lihat nih Lihat Ini tidak ada settingan ya. Ini auranya gede banget Yang bisa indigo Coba lihat itu Ini real banget guys Yang indigo bisa kan. diterawang Yang indigo bisa nerawang. <coughs> ya. Ini auranya besar sekali ini Saya aja tangannya ini Udah kerasa seperti Ketarik-tarik ya guys ya Dan ini panas banget panas ini guys banget Ini, ya. panas, ini ya. panas guys Kaso, Ada yang kerasukan guys Ada yang kerasukan Ada yang kerasukan Ada yang kerasukan Assalamualaikum. Dengan siapa ini? ini. Sopo iki? Yes. Si, ah. nah. Namanya siapa? Okay. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. namanya sinten? Rayu. Rayu. Rayu. Rayu. Sinten iki? Sinten Dalamnya mereka ya, pun pin tentangnya. Tentu meriki, gude, teh sabar, free pun. Gude, kan, meriki. mobil-mobil, temergi Meriku, Mbak, ini sebangsa yang tadi, bukan? Okay. bukan, bukan, Udah. beda. Gue, okay. oh, sing ganggu, ganggu, tentu hmm. Ini, gue, tentol tentu, meriku. Siluman, bukan? Selesai. Oh, jalan. No pun, jenengan, kok, gude, toh. Masuk teh pun, kok, gude, maksudnya jeneng... jenengan muslim Mbak Tan jenengan muslim Mbak Tan hmm. hmm. jenengan muslim aku wis di tangan cowok malah bikin siapaan Islam gak? siapaan Islam loko Jowo? enggak si gurungi sama beli hidup siapaan Hindu berarti? terus selain jenengan sing ganggu mergitol mergital menikus inton mawon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 Eh hmm. cagange sinten asmane? Ya. Madang putih, Mbak Dipa. Nggih, Mbak Dipa. berarti. iki. mau. Hmm. bose berarti kok ganggu tiang-tiang tan iki iya. tuh... oh, amit ya selawat <hati> ya aku selawatan <bienaan> bareng selawatan selawatan ya ya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Wa asgili thalimin bidhulimin as, as, as, as. Kepala, Allah kepala, Allah kepala Sayyidina Muhammad Wa asgili thalimin bidhulimin Wa akhrijna min baynim salimin Wah, ala, ali, wa zombie, ajamain air air air air Bismillah, tai, tai, tai, tai, teman teman tai, mbak Dipo tai, tai, tai, tai, mbak Dipo ini jadi teman-teman tai, tai, tai, Uh, wale, Lajibu. Lajibu punya wilayah. Teman-teman dibantu tap-tapnya, teman-teman yang nonton dibantu tap-tap layarnya ya. Kalau bisa dikif ya, juga, tap tap ya. Kalau bisa ini di dikif juga. Musiknya ini, ini. Ini, oh. oh. <laughs> <Gak laughs> ini guys. Yang lain yang umum, terbakar. Yang umumnya besar banget, malah menurut Anda. Reni, hai, dua lebih ratus juta dari lek kaki ancam. fisik iso, keleb alusan juga iso. Lek kaki ancam ya, oh, eh, eh, Nah, ini siapa -siapa nomor -si. nomor Jadi, guys, ini siapa yang ini coba mediator kita? Siapa <coughs> ini, ini? Saya mediatri. mau mau ya, ini ya, ini, ya. ini, ini ada mediator. Setting, ini tahu ya. ya. biar, oh, iya. biar oh, iya. tahu ini auranya. Sam. Ini loh, sampai mediator. Mas sampai gak sih. ini kan mediator. <coughs> <coughs> Jadi, ini guys, asosiasi yang yang yang besar. Ini yang Punya ini, ini ya iya yang mana ini bapak ini. Ini, ini coba ini bapak ini ya bapak saya cuman ini. mau ngasih ini bapak aja bahwasannya auranya ini auranya bapak ini yang mas. dari tadi kita sudah keserap banget nih semuanya ini gara-gara ini ya gara-gara ini gara-gara ini. Ini. Ini. Ini. ini guys gara-gara ini warta. kuat banget ini bapaknya coba pak nanti bapak pegang dari jauh kira-kira yang bapak rasain apa di sini kira-kira yang bapak rasain apa ini kita tidak ada settingan ya guys hmm. ya. Ini tidak ada settingan guys. Nyata ya. Gimana panas ya. Tangan kita Saya ini ini ada asap lo guys. Lihat guys, guys. Lihat keluar lihat asap lihat, guys. Keluar, keluar asap. lihat guys. Guys, ada asap guys ada asap. asap guys. Lihat guys. Keluar asap guys, keluar asap. Guys, keluar asap. Nah, guys keluar asap ya guys ya. Ini enggak enggak enggak ada ini ya guys ya. Enggak ada ini guys. Lihat. Uh -huh. lihat. Tuh, tuh, tuh, iya, tuh ada asap guys asap guys dah iya, ya iya, iya, ini asap asap guys nah. iya, ini, nah. iya, asap, guys tuh. Lihat, guys. Panas, ya. Ini guys ya ini iya, guys Uh, jadi Sopo, teman loh, saham di sini semuanya real, dan ini Lalu, mustika yang kita dapat, ini lumayan besar auranya, Lalu, ya? dan ini orang setting, obat, dari sini guys saya obat, obat, obat, obat, obat, suko obat, obat, obat, obat, obat, obat, obat, obat, obat, obat, obat, obat, obat, obat, obat, obat, obat, obat, obat, obat, suko Ini juga obat, obat, obat, obat, obat, obat, jadi kalau ini belum kita netralin ya guys ya Nanti kalau di tempat kita posko baru kita netralin Dan ini sekarang masih kita bawa Ya ini real ya guys ya Hasil penarikan ini dan ini pas sini guys Lihat aja sendiri guys ini Jadi masih ada tanah-tanahnya di dalam Ini semuanya ini Ini ini real ya guys ya Tidak ada kami buat-buat ini Ini guys. tau saya jenisnya apa ini guys Saya juga gak paham tentang batu Tapi ini eh, batunya itu mirip kayak Nangit. Bisa di Jumatan eh, ya? Ada buka, di sini enggak ada tempat Jadi kayak ya? Ayo, <coughs> Ini ada yang nah. ini ini ini lagi. ada yang <coughs> ya. energi ada. <coughs> ada. yang mau kerasukan juga, guys. Bentur benturan. benturan. benturan. benturan. Nah, Sayang, ini lightingnya kurang, Di sini ini tapi dingin banget, guys. Disini tuh dingin, tapi saya keringetan, guys. Kamu kalian lihat, guys, saya saking ngabisin <coughs> energi, guys. saya keringetan, guys. Ingat, basah. Hah? Oh iya, iya, wow, iya, iya, Masa, masa, masa. Ini guys di sini, sini tuh panas, di sini tuh dingin sebenarnya guys, dingin banget di sini. Tapi kalian lihat ini, rambut saya ini basah lu guys <coughs> Saya tuh ngeluarkan energi banget di sini, ya lihat. Ini, ini, ini, ini kita bukan ngarang-ngarang <coughs> ya guys, ini panas banget guys. Saya yang kasih panas dan ini saya yang megang mustikanya ini. Ini kerasa panas, panas banget nih guys Arifin, ojo yang cangkem. Aku orang <coughs> ngomong bekon luar biasa guys ini sampai basah lo rambut saya ini guys ini aku bukan kayak di ini malang itu dingin banget kangen cangkem deh guys dingin <coughs> apalagi tempat kita ini dingin banget kita gitu. <coughs> tapi saya yang rasanya panas nih ini kita sekarang lagi banyak benturan energi di sini guys banyak banget benturan energi ya karena di sini benar-benar energinya itu kuat banget ya uh, kita di sini sampai kewalahan sekali ini karena di sini itu bukan satu dua aku ngamuk mau di di labku ini aku ngamuk di lab sebelah Ribuan, beli temenku, guys. Ya, tapi ada um, yang maya. <coughs> nih, nih. Ini salah satu uh, editor kita, <coughs> ya. oh enggak ada lighting, ya. Ini, ini temen-temen, benturan energi, nih, guys. Habis, tah, <coughs> lightingnya habis. dah ini, ini, ini masnya, masnya kerasuk. Apa benturan energi, nih? Okay. Oh, muta getih guys. Oh, lighting lighting. Enggak ada lighting ini. muta getih ini. Kan ya, tadi saya udah bilang, guys, di kalau dia nggak kuat, dia keluar akan darah, darah, guys. Keluar, keluar darah. darah ini, guys. Keluar darah, guys. Keluar darah, keluar guys. Enggak main-main ya. Lu enggak main-main deh, guys, ya. Arifin darah, kono cok akan cangkem. Aku iki ngomong keluar belian ya, kon. Bajingan kon. Tadi saya baru ngomong di sini padahal. Kocong rusui. kuat, ini bakal muntah darah. Iya. Juliana, iya. Pas, nonton ini. kok kakean cangkem koni. <tuk> Wong Kon hiburan <tuk> kan <jika> gratis <tuk> goblok koni. <tuk> <tuk> ya, iki hiburan gratis kok kakean cangkem koni. <tuk> <tuk> Iya, ya, jalan dong. Ya. No. Oh, no, no. Hah, Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Lighting kita hanya kekurangan lighting, teman-teman. Terima kasih, Sultan Aisyah. Aisyah, terima, terima kasih, Sultan Aisyah. Terima kasih, Sultan Aisyah. Bilang kalau yang enggak kompak, terima kasih, giftnya. Bukan, bentar, darah nih. Bentar, ya. ada. Bismillah, baby. Habis mutar darah, baru bilang. Baru saya ngomong, udah kejadian kan guys Ayo ambil, <laughs> Baru saya ucapin Kalau misalnya nggak kuat energinya nah, sini, ya. Ini bakal so, kita saya, aja nah. udah kepanasan, nah, ini nah, udah karu-karuan ini guys Ayo kita coba, cek lo yang uh, ini, ini, ini, ini, ini, tangan saya ini udah uh, luar biasa nih getarnya nih Panas ini kayak si strum strom guys, tangan saya tuh kayak di strum strom sekarang ini Jadi kayak yang Kon uh, jual rembang, kon lewannya ambil aku <laughs> Pecen aku luar biasa iki Ketono raimu. <tuk> mati Turun yuk, turun yuk. Kon tak ayo. undang ya kon yo. Trimun tak undang kon. Ketono raimu ben turu Cangkem de. Ayo Ketono raimu. Ketori. Ojo mesok ketok. Lo ketok ora imu. aku. Tarung dikine mbah aku. Bajingan kon. Hey, ketok Ketok matamu picek ah. Ayo tarung mbah aku. Bajingan kon. Tak carok gulumu mati kon, kon. Halo. Halo guys. Eh uh, kembali lagi dengan saya. <tuk. <tuk. <tuk. eh kok nanti kok le sensasi. Kepengin vira eh. vira nah, se viral lakon eh. Karena aku pengin viral lakon. Wes golek viral. Kono iku sapa? sopo eh Raimu koyo takele macem Eh, raimu Yang mau naik yuk cocok kakean cangkem Baru lanang raimu. Lha wis ketok terima. Ketok banci piti kok saya kelihatan jalan aku ayo. Ayo yang mau Eh, kau nih macam kelakuan kau, rasa orang kaki, layu, belayu, lah yo, ayah dia ayo, ayo, ayo aduh santet ayo, santet aku pokoknya <laughs> sinta santet mati kon, eh, aku santetan, nak selama seminggu, aku loro berarti rumput, dukung rumput, rumput, Rugi rumput, rugi, rugi. kan rumput, kok rumput, rumput, rumput, kalau kiri ronko-koro duit ke wakil atau tengok dia nak buang iroh aku tak tuku ngakmu tak tuku piror gani tak tuku nih gini eh lawa tengah wangi gulik duit ngono walau riri Assalamualaikum Kang jual rembang Waalaikumsalam Gus kewaii nopo-pode gitu. ngolak ramai Masya Allah gajal oh. kiri ibu rembangnya kekirik oleh sensasi to deh orang-orang ribon-bribon-bribon mulut diri kono jahilangil <laughs> kebohon no raimu ayo caro ambil aku kepenuhai Gus getalem salam dari Gus Im Wes eh, so okay. salam-salaman salam. tarung salam-salaman kon, bajingan kon. kon Anda dukun-dukun Ayo, kapan ge-share kedungan? Ya, gak tahu jenenge. Detik kayak kayak aku, iya. Orang sakit cangkem orang sakit kencang. Kamu, kamanya santai kamanya gue, kamanya Kagandang kentut, kok ada kolom tuh? Eh, kagandang cangkem. kok ini kita kaya hiburan gratis, orang bayar kok kagandang kentut. Oh, jadi dagelan, jadi daglan, jadi daglan. Hai, kalau kau tadi kangkung bang. Jadi di acara kangkung bang, ya, kongkang bang. Ini kangkung bang. Oh, no kiri, ini kangkung bang. Pakai waktu tolong Dino, nah, sehat walau tiap hari, kalau kiri, nyantet wong